Video kali ini kita akan ngebahas tentang aksesoris reflektor Dan kita akan memotret dengan dua sumber cahaya Bagaimana hasilnya dan bagaimana pembahasan tentang reflektor Jangan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki di acara sharing season with Zaki Zulfikar Fotografi. Seperti yang sudah kita singgung tadi kita bakal ngebahas tentang aksesoris yang keempat yaitu reflektor. Yuk kita langsung bahas aja. nah Bisa teman-teman lihat ini reflektor dari kecil ke besar. Nah ini sisi hitam, ini lebih ke untuk ngeblok cahaya. Sisi yang hitam. itu ada sisi silver untuk mandulin cahaya. Bisa teman-teman lihat efeknya tuh, untuk mandulin cahaya. Gimana video praktiknya? Langsung aja. Cus. Sekarang kita bakal langsung ke praktik yang keempat. Praktik yang keempat kita lanjutin praktik tadi yang ketiga. Praktik yang ketiga kita pakai octabox saja Cuman sekarang kita langsung pakai aksesoris yang keempat yaitu reflektor. Kita lihat settingnya, masih setting sama kayak yang setting yang ketiga, cuman kita tambahin satu sumber cahaya, yaitu reflektor yuk langsung untuk hasil yang tanpa reflektor teman-teman bisa lihat di sini. itu hasil praktek kita yang ketiga, dramatis low key tapi saya masih kurang suka dengan kalau cahaya gelap yang di kanan itu sangat flat, makanya kita dibantu dengan reflektor biar ada bentuk di, walaupun di ruangan gelap tapi tetap terlihat bentuk mukanya. adanya. Fungsinya reflektor adalah untuk memantulkan cahaya. Kita pakai reflektor yang silver. Seperti yang tadi saya jelaskan, reflektor... Untuk memantulkan cahaya ada banyak macam-macamnya. Yang tadi kita jelaskan cuma saya memilih untuk reflektor silver. Nah, teman-teman udah bisa lihat sendiri tadi hasilnya kayak gimana dengan standar reflektor. Untuk sisi foto yang gelapnya berberflat, yang gelap banget bisa kita rubah menjadi lebih enak bukan lebih enak ya semuanya tergantung konsep deh sih dari temen-temen bisa ngomong itu lebih enak bisa uh, ngomong itu lebih enak berbenar gelap kakak ya udah itu berbenar tetep uh, semuanya balik lagi ke konsep awal kita memodernya seperti apa pokoknya menurut saya sih foto bagus itu foto yang sesuai dengan konsep kita bukan menurut saya saya juga dikasih tahu senior pokoknya apapun hasil dari yang kita bayangkan setelah kita potret itu sesuai dengan hasilnya Itu baru foto bagus Untuk bagus jeleknya kata orang Itu biasanya selera orang bakal berbeda-beda makanya Pokoknya terima kasih juga Buat teman-teman yang udah ngikutin dari video saya Yang pertama Tentang standar reflektor Video kedua tentang Payung Video ketiga tentang octabox Dan ini video keempat tentang reflektor Pokoknya teman-teman Untuk yang ngerasa Video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman, biar kita sama-sama belajar, biar makin tambah banyak juga e, mungkin masukan-masukan buat saya, karena di sini saya nggak cuma nggak mau ngajarin, cuman kita pengen belajar bareng-bareng. Jangan lupa juga like video ini dan juga komen apa kekurangannya atau teman-teman pengen request bikin video ini kak, pengen bikin video ini. Langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video updatean dari kita. Pokoknya, dari saya sekian ya dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tetap produktif, terima kasih.